Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pintar kelas 5 Jumpa lagi dengan FatBro Channel Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia dan selalu bersemangat Kali ini kita akan belajar tentang tema 4 Sehat itu penting Subtema 2 Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah Di pembelajaran keempat Segera kita mulai pembahasannya Sahabat Pintar tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan ketua RW simak penjelasan berikut ini tata cara pemilihan ketua RW tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW yang pertama Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW Kepengurusan Panitia ini Harus disetujui oleh Kepala Desa setempat Berikut merupakan Tugas Panitia Pemilihan Ketua RW Yang pertama menyeleksi calon ketua RW Kemudian menetapkan calon ketua RW Yang memenuhi persyaratan Yang ketiga Menentukan daftar pemilih yang keempat, menyusun tata tertib pemilihan Ketua RW Dan yang kelima, menyelenggarakan pemilihan Tata cara yang kedua, pendaftaran calon Ketua RW kepada panitia dan penetapan calon Ketua RW Calon Ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia setelah pendaftaran selesai, Panitia akan menyeleksi calon Ketua RW dan menetapkan calon Ketua RW yang akan maju dalam pemilihan Kemudian tata cara yang ketiga yaitu penyelenggaraan pemilihan Ketua RW Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan tersebut harus berdasarkan luber jurdil Yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat Di antaranya adalah telah berumur 17 tahun atau sudah menikah Dan tata cara yang terakhir, yang keempat adalah pelantikan ketua RW baru setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka Ketua RW akan dilantik oleh Kepala Desa setempat. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting, yaitu pemilihan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat misalnya sebagai berikut. Yang pertama pemilihan ketua RT atau RW. Kemudian menentukan jadwal siskamling dan yang ketiga menentukan jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan sebagai berikut Yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT atau RW Yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW Dan yang ketiga, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga Masyarakat di desa Dayu sangat bersukacita Atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai ketua RW Dayu dan teman-temannya juga turut serta dalam kegembiraan Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya Dayu berpantun Jalan-jalan membeli selasih Dibuat es aduh segarnya Ketua RW telah terpilih Semoga hidup damai sentosa Begitulah pantun yang dibuat Dayu untuk menyambut atas terpilihnya ketua RW baru Sahabat pintar perhatikan pantun yang diucapkan oleh Dayu Kemudian jawablah pertanyaan berikut Yang pertama jelaskan ciri-ciri pantun di atas ciri-ciri pantun di atas memiliki saja AB, AB yaitu bunyi di akhir baris yang berbunyi ih a ah, ih ah kemudian jumlah suku kata pada baris pertama sampai keempat secara berurutan adalah berjumlah 10 9 10 dan 10 suku kata kemudian Dua baris pertama termasuk sampiran Dan dua baris yang terakhir Merupakan isi dari pantun tersebut Pertanyaan kedua Identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas Yang merupakan sampiran adalah baris pertama dan kedua Yaitu Jalan-jalan membeli selasih Dibuat es aduh segarnya Kemudian yang merupakan isi dari pantun tersebut adalah Baris ketiga dan keempat Yang berbunyi Ketua RW telah terpilih Semoga hidup damai sentosa Pertanyaan yang ketiga Apa amanat pantun di atas? Amanatnya adalah bahwa ketua RW merupakan pemimpin warga sebagai pemimpin ketua RW memiliki tanggung jawab terhadap warganya misalnya memberikan kenyamanan warga dalam menjalani hidupnya dengan damai sentosa Program kerja pertama Pak Bagri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat Rencananya jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan memengaruhi pembangunan sosial budaya Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan Baik pendidikan formal maupun informal Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya Yang pertama mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah Yang kedua mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya Dan yang ketiga turut serta dalam organisasi masyarakat apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya Yang dapat dilakukan antara lain mengadakan aksi jalan sehat Mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah Mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya Turut serta dalam organisasi masyarakat Kemudian mengembangkan dan mendalami bahasa daerah Udah memperkaya nilai kebudayaan Apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Aktivitas yang mereka lakukan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Selain itu, bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati diri karena masyarakatnya selalu mem mempertahankan sosial budaya luhur Indonesia. Sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Jelaskan. Sebagai seorang siswa dapat melakukan hal-hal berikut ini, misalnya... Selalu bersikap sopan santun dimanapun Kemudian menyapa orang lain ketika bertemu Dan ikut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan